Tesa Biani dan Dul Jailani tengah kasmaran hingga santer terdengar akan menikah dalam waktu dekat. Pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai musisi ini tak sungkan pamer kemesraan di media sosial. Bintang film KKN di Desa Penari ini mengakui memiliki rencana dengan Dul membawa hubungannya ke jenjang pernikahan. Seperti apa? Tesa Biani dan Dul Jailani tengah berbahagia. Hubungan Tisa dan Dul juga sudah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing. Tak jarang, aktris 18 tahun itu kerap ikut berlibur dengan ibunda Dul yakni Maya Estianti. Tisa Biani belak-belakan mengaku, telah membahas rencana untuk membawa hubungan ke jenjang lebih serius dengan Dul Jailani. Meski jalinan asmaranya dengan Dul baru terhitung beberapa bulan, Kendati demikian, Tisa tak mengetahui kapan rencana pernikahan itu akan terwujud. Kalau arah ke sana, si ada obrolan, masa depan kayak gimana. Tapi kalau benar-benar terlaksananya, kan enggak mesti sekarang, kan perlu waktu juga, terang Tisa Biani. Mantan artis cilik ini sadar kedepannya banyak hal yang harus diperhatikan jika suatu saat nanti akan menikah dengan Gul Jailani hingga bisa merasa butuh pemikiran yang matang untuk melangkah ke jenjang pelaminan. Terus kita mikirin setelah nikahnya mau gimana, sebelum nikahnya mau gimana panjang deh. Aku rasa perlu pemikiran yang matang. Banyak yang kasih pesan gitu. Yang penting dia bilang udah komitmen serius. Jawab aktris kelahiran tanggal 24 Juli tahun 2002 ini. Ketika ditanya apakah A siap menikah tahun depan, Tisa Biani dengan lantang menjawab siap. Ia juga membeberkan bahwa kakak sulung Dujaila niatni Al-Ghazali sudah memiliki rencana menikah. Dengan kekasihnya, Alisa guys dalam waktu dekat. Kalau diajak nikah mau, tahun depan, tanya Grital Agatha, insya Allah siap, nikah. Kak Aludah mau juga, tergantung pak Alisa kelar kuliahnya kapan. Ayo beruan nikah, ujar Tisabiani. Sementara itu, Dul Jailani dan Tisabiani resmi berpacaran pada tanggal 27 September tahun 2020. Kabar kedekatan mereka mulai berhembus usai sering berkolaborasi. Setelah resmi berpacaran, keduanya tasungkan untuk saling menunjukkan rasa sayang satu sama lain. Karena selalu terlihat mesra, Dujailani Jailani dan Isabiani disebut pernah menikah siri. Namun, keduanya membantah tudingan tersebut. El Rumi bicara soal kemungkinan balikan, reaksi panik Marsha Arwan disorot. Marsha Arwan dan El Rumi kembali berkolaborasi. Kali ini, anak Maya Estianti tersebut membuat kikuk Marsha ketika membahas soal balikan. Seperti diketahui bahwa Marsha dan El sempat menjalin asmara selama 5 tahun namun kandas di awal 2020. Bukan itu saja, Marsha dan El juga membahas tentang privilege atau hak istimewa karena profesi mereka sebagai artis. Ditambah lagi, El Rumi memiliki orang tua musisi yakni Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Seperti apa? Marsha Aruan. Meski telah berpisah, keduanya masih sangat dekat dan tak canggung membahas isu terkini. Bahkan, Marsha juga mengajukan pertanyaan membahas soal balikan. Marsha Arwan sambil panik dan mengibaskan rambut. Bahkan, ada yang meminta agar Marsha dan Elle untuk kembali memadukasi. Mantan pasangan ini juga masih kompak di berbagai kesempatan bersama.